wadah yang terbaik kepada kita ya kita bisa bermuamalah dan bisa beribadah dengan cara yang terbaik pula rekan-rekan saya mungkin singkat saja saya tahu anda lelah hari ini persiapan ini memang butuh waktu yang panjang kita nggak bisa settle satu hari selesai sebenarnya. tapi dari persiapan yang hanya singkat ini saya harapkan anda memahami makna-makna yang ada di dalamnya banyak koreksi Meskipun sudah jadi dandru, tetapi belum paham betul PBB-nya bagaimana, apa tepatannya bagaimana, sikapnya bagaimana. Akan saya, saya tidak memberi banyak amanat, cuman koreksi saja. Loncarnya PKB, siap, 86.